Si firman ini Ada di terjemahan lain Itu pekerja pekerja ahli Itu yang dikutip oleh Saksi Yehovah Jadi okay. terjemahan ini kan ada banyak terjemahan ya. Nah itu ada yang menerjemahkan sebagai pekerja ahli Tetapi eh, LAI itu mencatat Sebagai anak kesayangan Karena suka bermain-main di eh, Depan muka buminya Jadi Uh, apa, anak manusia ini Menjadi kesukaannya dia ya Sehingga LAI Menterjemahkan anak kesayangan nah, Itu Dari terjemahan Itu bisa dilihat bahwa Ketika ia menggaris kaki langit kata si, kata si ini Aku ini Aku aku hikmat ini Ketika Allah menggaris kaki langit Aku ada di sana Menyaksikan ya. Dan benar Uh, segala apa yang disampaikan oleh Yesus itu dilihatnya dari bapaknya nah dilihatnya dari bapaknya ketika dia sebagai makhluk roh dia selalu melihat bapaknya di surga gitu Jadi kalau ada kata melihat bapaknya di surga itu dia pribadi yang berbeda Yesus bukan Allah bukan gitu jadi dia melihat bapaknya kok kan ada itu ayat lain di perjanjian baru uh, dia melihat Bapaknya mengajar dia. Bapaknya mengajar Yesus loh. Kalau Yesus ini Allah sendiri, kenapa Yesus harus diajar-ajar oleh Bapaknya? Apa begitu? Ada itu ayatnya ya. Nanti kalau saya leluasa, makanya kalau Bang Giga punya waktu, nanti diskusi dengan saya di sini, di ZCC. Hmm. Ini uh, waktunya leluasa, nanti saya buka ayatnya. Nah, Boleh. jadi Yesus ajar Diajar oleh Bapaknya. Bagaimana mungkin si Yesus ini adalah Bapak itu sendiri kalau hmm. Yesusnya dikejar oleh Bapak? Kan kita kan punya pemikiran harus berpikir cerdas lah. Ini okay. uh, ada ayat begitu jangan diabaikan. Kalau, uh, kalau kita mau ya, maksud, maksudnya mau membuka hati, membuka diri untuk benar-benar kita belajar Alkitab secara uh, menyeluruh. Oke, silakan Pak Oke. Jadi gini, kalau dalam Kristen seakan-akan Allah itu menciptakan itu dengan Firman, gitu ya. ya. Nah, kalau dalam Islam tuh enggak, Allah itu menciptakan itu enggak harus dengan Firman, tapi kalimatnya ida aradallahu kun kan Allah berkehendak dengan kun jadi apapun. Contohnya. <tuh> Nabi Isa kun hamil langsung, Mariam itu tapi, kadang-kadang kita -kadang usah gitu Nabi Adam itu awalnya dibentuk dulu begitu sama dengan, andai kan Allah itu segala sesuatu itu dengan kun ya tidak butuh proses langsung buktinya, langit dan bumi ini tuh enam masa masa, kun, kun, kun, kun, kun selama enam masa, kan tidak mungkin kan? ada prosesnya, ya. sehingga sama dengan gini loh orang pesulap itu gak harus pakai bim seleb mengeluarkan burung karena kadang, kadang bim seleb jadi burung kadang-kadang di -kadang sakunya langsung keluar burung jadi apa ya memang firman itu tidak bisa dipisah sama dengan saya saya diberi mata oleh Allah melihat bisa bicara ini udah bisa pisah tapi jangan ditanyakan penglihatan tahta jadi manusia jadi udah bisa itu sifat saya udah udah bisa dipisah Allah itu berfirman buktinya kalau gak berfirman ya bisu dia yeah. jadi gak bisa dipisah sehingga Allah itu gak, gak selalu menciptakan dengan dengan firman kalau di dengan segala sesuatu dengan firman otomatis gak, gak menunggu enam masa menciptakan itu cukup jadilah bumi, langit langsung jadi, kenapa ada enam masa <gur> berarti ada proses kan gitu ya kalau dalam ya. seperti itu silakan uh, iya baik tadi ibu ke ibu ingat gak tadi ibu uh, kalau di kejadian itu kan katanya bara ya kan nah kata yang ibu mau pakai itu tadi ibu mau bilang framing atau apa tapi kita nggak memang framing sebenarnya bu sebenarnya begini dalam kacamata saya ibu juga sedang mem framing tapi saya tidak akan menyalahkan ibu, karena itu sesuai dengan pemahaman ibu, membaca teks kitab suci. Nah, kami dari Tritunggal, itu memahaminya, dari teks kitab suci, kami memahaminya seperti itu. Nah, jadi kalau tadi ibu bawa ke Amsal 8 ayat 22, itu sebenarnya, itu kata yang dipakai itu adalah kanani sebenarnya. Nah, mungkin ada kalau dalam terjemahan ini kan pasti ada lah ya Bu ya, ada yang namanya itu mungkin bisa kita sebut lost in translation atau mungkin ada kata yang diterjemahkan tapi tidak tepat karena bara itu ketika menciptakan itu, setahu saya kata bara itu hanya di hanya di, di, di, di dibuat kepada Allah karena apa? karena menciptakannya dari ketiadaan menjadi ada gitu. karena itu dikatakan sebara. kalau saya menciptakan meja misalnya, itu pun tidak disebut bara. <laughs> ya. nah, jadi sebenarnya kalau dari kengking James sendiri itu saya lebih saya lebih merasa lebih tepat karena di, di, ditulisnya di situ adalah possessed. ya. nah seperti itu bu. Nah, terus tadi kalau dari kejadian satu ayat satu, menurut ibu, kenapa Musa di situ dalam tuntunan roh, dalam tuntunan rohal, menulisnya sebagai Elohim, bentuk jamak. Kenapa dia tidak menuliskan Eloas da, atau dalam bentuk singular, karena bara itu kan singular. Nah, kebiasaan ini, Akhirnya diikuti oleh para-para nabi. Mereka menyebutnya dengan Elohim dalam bentuk jamak. Tetapi kata kerja yang setelah itu adalah kata kerja tunggal. Maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Musa ini ingin memberitahu kita sesuatu yaitu dalam keesaan Allah itu sebenarnya ada kejamakan. Tetapi bukan tidak berarti Allah itu jamak, enggak Nah, coba Ibu bisa tolong jelaskan ke saya secara singkat Terima kasih Oke, okay, jadi begini uh, Di dalam Alkitab uh, Bible Itu kan uh, Allah yang disebutkan di terjemah LAI Ataupun Elohim yang dari bahasa asli Ibrani Itu kan uh, uh, apa kata pengganti ya kata pengganti hmm. yang sesuai untuk untuk uh, pencipta. Jadi kata pengganti itu boleh dinamakan sebutan. Ya, kalau uh, sebutan uh, itu boleh saya gambarkan begini. Kalau menurut pandangan Islam sih Allah ini bukan sebutan. Tetapi menurut pandangan Bible Anda hmm. ini Allah ini Uh, sebenarnya kan uh, sebenarnya sebutan ya betul ya sebenarnya sebutan jadi kalau sebutan harusnya itu kan tidak memakai kata Allah ya tetapi uh, uh, harus harusnya disebutkan saja Elohim saja untuk membedakan karena Allah ini kan uh, sebenarnya nama Tuhan nah sekarang kalau anda me, apa, bertanya kenapa tidak memakai uh, Seperti bara Elohim kenapa yang tidak memakai yang singular kenapa memakai yang jamak ya karena ini kan uh, Alkitab Anda kan Apa menghitungnya sebagai sebutan kalau sebagai sebutan itu kan Allah sama dengan setara dengan Tuhan gitu. Nah kalau setara dengan Tuhan berarti yang menggunakan itu kan banyak dia mau agamanya apa saja kan mereka punya Tuhan Tuhannya kalau Alkitab ini eh kalau Lai itu kan menulisnya menulisnya dengan huruf kecil sehingga bisa membedakan kalau al huruf kecil berarti ilah kan begitu Betul. nah ini sebenarnya nah sebenarnya kan Elohim kan begitu juga kalau dia dalam arti jamak itu berarti ilah kalau dia dalam arti tunggal, berarti itu dia satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Hmm. Kan ketika dia mencipta, itu tidak bisa digantikan oleh Allah yang lain. Karena Allah yang lain, yang disebut Allah-Allah kecil itu kan ilah. Ilah Oke, itu aku. kan tidak mencipta. Nah, karena ilah tidak mencipta, maka di Beresit 1 ayat 1, diperlukan kata sandang bara untuk mengartikan bahwa dia satu-satunya mutlak singular ketika hmm. uh, uh, apa Sapa Musa memanggil Elohim ketika dia belum diberitahukan namanya Nah di uh, apa, keluaran 6 ayat 2 kan katanya uh, namaku YHWH aku belum menyatakan diri nah itulah yang diartikan oleh LAI katanya namaku Tuhan belum menyatakan diri mana ada Tuhan itu nama Tuhan itu sebutan kalau misalnya kata-katanya begini e, dengan sebutanku Tuhan aku belum menyatakan diri nah, itu cocok tapi kalau namaku Tuhan itu jadi di framing itu jadi eksegesis jadi kalau namaku Tuhan itu nggak cocok tapi kalau namaku Mabu, ya, saya potong. Nah, Mabu, nah, saya sorry. potong. Allah, Allah, apa, Allah, saya Allah, mau ya, saya, Allah, saya singkat ini. saja. Oke, coba selesaikan dulu narasinya. Pak, silahkan. silakan. iya, iya. Jadi, ya, jadi, saya selesaikan dulu. Boleh, uh, boleh. Jadi, untuk bahasa Indonesia yang benar, Tuhan itu huruf besar. Itu mau huruf besar, mau huruf kecil. Tuhan hmm. itu sebut, bukanlah nama. Ya tetapi kan LAI kan Menterjemahkan me Kan katanya Namaku Tuhan Belum aku Aku belum menyatakannya Menyatakan Nah tetapi kalau dilihat Dari bahasa Ibrani Nah itu ada penyimpangan LAI Di situ Karena apa Kalau dari bahasa Ibraninya Tulisannya juga masih ada di sana Ya namaku YHWH Aku belum menyatakan diri. Nah itu baru cocok kalau YHWH nama. Tetapi kalau Tuhan itu nama, misalnya uh, My name Lord, uh, I'm not realize it, uh, atau uh, aku belum menyatakannya itu jadi nggak cocok gitu loh. Nah jadi kalau uh, Tuhan itu harusnya sebutan. Ini saya tampilkan aja ayatnya ya. Saya Berapa? tampilkan ayatnya. Ini masih Masukkan ini masih di Wahyu nih bu. Ya, Tapi, Ibu, saya, Ibu bisa nangkep ya? Bagaimana kami itu menerjemahkan Kitab Wahyu? Mungkin Ibu bisa nangkep ya? Iya, bisa lah. Kan, saya dari berbeda pandangan. Walaupun berbeda pandangan, gak apa-apa, saya hargai itu ya, karena saya dari Tritunggal juga. Saya dulu dari Tritunggal juga. Ya, juga. Nah, jadi saya paham itu. Jadi sekarang saya mau share screen ini mengenai hmm, itu ya yang namaku belum menyatakan diri ya, oh ya di ya. Wa, keluaran ya keluaran itu ya keluaran berapa ya, itu ya ya uh, six verse to exodus six verse to dapat bu ah uh, uh, six verse two six to uh, apa aku aku buka atau ibu mau buka Sementara, exodus, uh. ya. And spoke to God. Uh. And spoke Moses exodus, exodus, exodus, exodus, exodus, exodus, exodus, exodus, ini masih di Revelation ini, bu. Oh uh, iya iya, tunggu tunggu. Saya mau exodus, exodus, exodus, Oh ini. Uh, exodus, Nah ini. Nah ini kan uh, dari sini kelihatan bahwa terjemahan LAI ada penyimpangan. Oke. Okay. Belum kelihatan ini screen-nya. Masih hitam. Oh, sudah udah kelihatan. Udah ya, udah ya. tentu Isaac to Abraham and I appeared yet to Hashem but my name has got checked up to them I was known." Oke, okay, sip. Ya. Yeah. So, uh, this is uh, mention about my name. My name YHWH, ya. Yeah? Here. Mm. Here. Yeah. Yeah, I put the circle here. YHWH. Mm. Betul. My name YHWH. My name, -H -H. My name yeah. is not the Lord. Uh, Lord is wrong, ya. Yeah? So, my name, my name, ini YHWH. Ya, yeah. jadi, eh. Uh, As God Almighty, my name YHWH. YHWH. I was not known to them. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi ini uh, my name itu YHWH, bukan my name Lord ya. Yeah. Hmm. Uh, tapi uh, itu LAI itu. Uh, itu benar-benar menyesatkan. Jadi kalau ini Lord dipasang di sini namaku Tuhan belum dinyatakan, itu bisa dilarikan kepada Yesus. Oke, oh, oke okay, okay. okay. begitu. Okay. Harus di, tetapi harus diperhatikan bahwa uh, YHWH ini selalu adalah uh, bapak ya, Father. So uh, What is your belief? Do you believe that Father is Jesus? Or do you believe that Father is not Jesus? Jadi, apakah Anda percaya bahwa Bapa ini bukan Yesus? Atau Bapak adalah Yesus? Nah, ini dari sini. Dari sini. Ini akar-akar permasalahannya dari sini. Ketika... Tuhan Almighty yang maha kuasa yang maha segala-galanya belum menyatakan namanya Belum menyatakan namanya sebagai YHWH bukan belum menyatakan namanya sebagai Lord atau Tuhan Ini bukan ini sawah ini LAI itu sawah dari sini ya silakan Oke jadi sebenarnya tunggu saya harus mulai dari mana ya oke jadi begini Bu di dalam se bukan cuman lai yang menerjemahkannya seperti itu tetapi di dalam rata-rata semua Alkitab itu menerjemahkannya seperti itu bahkan ketika orang-orang yang kita bicara konteks sekarang dulu ya ketika orang-orang um, Yahudi menemui nama ini yaitu nama Hashem itu sendiri mereka membacanya dengan kata Adonai atau Tuanku itu yang pertama dulu, ya. Karena memang memang Adonai itu atau Tuan Sang Tuan itu memang ketika mereka katakan itu kepada Hashem itu memang benar-benar berarti Sang Tuhan. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika LA, saya, saya lebih setuju dengan yang sebenarnya. Saya setuju sekali dengan Rai. Ketika dia mener, menerjemahkan ke dalam kata Tuhan, itu bukan berarti dia menyamakannya dengan Yesus, tetapi dia sedang uh, mengam dia sedang menga, dia dia menerjemahkannya sesuai dengan kaidah budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya sebelum semua terjemahan kitab e, tanah ini pernah diterjemahkan ke dalam kitab Septuaginta. Di dalam kitab Septuaginta itu pun, ibu tidak akan mendapatkan satu pun kata nama Hashem. Kenapa? Karena menurut mereka, nama ini terlalu agung. Seperti itu, nah, kita aja di sini kan, Yahya, Wahweh bahkan seorang imam besar ya itu satu tahun hanya bisa menyebutnya secara gamblang itu satu kali. Kalau ibu lihat di dalam uh, kitab Septuagint itu setua itu ibu hanya mendapati nama krios atau tuan. Nah kalau ibu menerjemahkan Tuhan sebagai kejat itu sebenarnya satu pemahaman yang salah karena Tuhan itu padanan katanya adalah Lord. Tetapi kenapa LAI itu menerjemahkannya sebagai Tuhan? Ya, Lord itu sebagai Tuhan karena untuk membedakan Lord yang lebih di atas, Lord yang lebih khusus daripada Lord-lord yang biasa. Nah, tadi pertanyaan Ibu, apakah saya percaya bahwa Sang Bapa itu adalah Yesus tentu tidak, saya tidak percaya seperti itu. Yang saya percayai itu adalah ya Yesus adalah Sang Firman yang keluar dari Bapa. Yesus bukan Bapa, itu bisa dibedakan. Tetapi, um, tetapi tidak bisa dibedakan. Lo sorry sorry sorry, saya mungkin salah bicara ya. Maaf maaf maaf. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tadi saya salah ngomong. Seperti itu, Bu. Nah, karena itu kami percaya. Pada mulanya adalah Sang Firman. Mulanya itu di mana? Ya, tidak berawal. Di dalam kekekalan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam pemahaman ini. Jadi kalau Ibu bawa-bawa, uh, apakah Bapak adalah sang anak itu Bapak Ibu ngomong sama Sabelian. Itu pemahaman Sabelian Ibu. Kami tidak mempercayai seperti itu. Seperti itu. Oke, silakan Ibu. Ya. Oke. Okay. Anda membela LAI ya. LAI sudah benar ya. Nah, saya membela LAI. Saya membela LAI. <laughs> Karena nama yang agung itu tidak seharusnya tidak se tidak kita terjemahkan dengan gampang seperti itu tidak apa-apa ditulis Tuhan tidak yeah. masalah karena yeah, ketika orang-orang Israel itu menyebut Sang Tuhan, ya bahkan begini dengarlah Israel ya ini saya coba ngomong ya dengarlah Hai Israel Hashem Allah kita Hashem itu Esa di dalam terjemahan bahasa, bahasa uh, Septuajin itu kurios teos kita, Teos itu sah. Itu dia tidak menggunakan nama Hashem juga. Jadi sebenarnya kaedah penerjemahan ini sudah tepat. Gitu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang ketika ketika membaca kata Tuhan, wah langsung berlebih doa ini pasti Yesus juga ada kayak gitu. Yang yang yang kami imani itu adalah Tevani dari uh, Allah itu sendiri atau Hashem itu sendiri. Itu adalah pribadi Yesus Sebelum internasi Itu pun juga diimani di SS sebagai malah Malah Adonai itu Oke, silakan Ibu Ya Jadi hmm, ya silahkan saja uh, Mengatakan LAI Betul uh, Sebab begini Memang di dalam budaya Yahudi Mereka tidak pernah Menyebutkan YHWH seperti yang tertulis, ya. Jadi eh, budaya Yahudi itu ketika mereka menemukan tulisan YHWH, dia langsung bacanya Hashem atau eh, Hashem atau Elohim, ya atau Adonai boleh seperti itu. Nah, sekarang kalau Bang Giga tadi mengatakan bahwa setua jinta itu adalah PL ya orang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Betul. tidak akan menemui YHWH itu tidak sudah akan. pasti sudah tentu, eh, tetapi jangan salah, walaupun eh, tidak pernah menemui eh, YHWH itu eh, jangan apa e, menghilangkan ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam e, apa bahasa Yunani karena Septuaginta itu kan 70 ahli bahasa e, okay. orang Ibrani Alexandria yang hmm. menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani e, itu Torah ya, Torah diterjemahkan hmm. ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu walaupun diterjemahkan ke dalam Yunani, tetapi jangan Jangan lupa bahwa, bahwa nama YHWH itu di dalam teks asli itu ada. Dan ketika Yahudi menemui kata YHWH di dalam kitab mereka, itu langsung dia membacanya bukan YHWH. Tetapi tulisannya ada di sana. Ya, sehingga kalau LAI, kalau Anda bijak, ya, kalau Anda bijak, ya seharusnya LAI menulis dalam kurung. Ya, supaya orang hmm. tidak, supaya nah, orang takang. tidak bilang pengertian. Ya, jadi pengertian ini kan, uh, anda, anda tahu kan kalimat bersayap. Jadi kalau hmm. itu dihilangkan itu bisa menjadi kalimat bersayap itu uh, tadi, Exodus 6.3 itu. Ya, kalau kalimat bersayap itu bisa uh, orang yang paham tidak akan mengkonotasikan bahwa Tuhan di sana adalah mengarah ke Yesus. Tetapi kalau ya, kalimat bersayap itu ya uh, mau diarahkan ke Yesus, itu jadi penggenapan, begitu kan? Nah, jadi harus hati-hati karena ada orang-orang yang saya temui juga itu menggunakan Exodus 6.3 itu untuk mengatakan bahwa namaku Tuhan itu belum menyatakan diri. Nah, jadi itu bahaya. Itu kalimat bersyair. Ya, ya. jadi memang kalau anda tidak mengartikan ke situ kepada Yesus ya, Alhamdulillah. kata kita nah, ya. ya, karena saya sering menemui pendeta itu mengartikannya ke situ. Ya, makanya kan saya bisa bicara karena sudah ada yang mengartikan arahnya ke situ. Jadi kalau namaku Tuhan belum dinyatakan, nah itu akhir-akhirnya itu ujung-ujungnya namaku Tuhan itu ke Yesus gitu loh. Jadi itu, itu pasti Itu pasti pendetanya Joshua Teo itu, Bu. <laughs> ya, pendeta lain bukan hanya Joshua Teo, pendeta lain juga ada yang mengarahnya ke situ gitu. Namaku Tuhan belum dinyatakan gitu. Nah jadi uh, itu ibu Tivatimena juga sering itu mau mau mengutip ayat itu. Namaku Tuhan belum menyatakan diri. Belum jadi mereka ya. belum bahwa, itu, diri. itu nama Tuhan Yesus gitu loh kan? Itu kan sudah uh, apa? Uh, sudah penyesatan itu loh. Jadi, kalau uh, tulisan itu harusnya harus dicantumkan. Jadi, kita juga harus realistis juga dong, ya kan? Nah, ya, itu. jadi sebenarnya namanya ini juga memang kami. Kalau dalam gereja itu, kami menyebutnya dengan Tuhan, ya, kami mengikuti kaedah-kaedah yang ada. Bahkan, ada di dalam beberapa pujian kami itu memang di, dikatakan. Jehova Zireh misalnya, atau Jehova apa, tetapi kami tidak ingin terlalu apa ya, itu ada dalam pujian-pujian kami ya, tapi kami tidak ingin terlalu mengumbarnya juga Bu, begitu, jadi memang tidak ada salahnya, nah coba Ibu kalau kekeluaran ini, Ibu bagaimana menerjemahkannya, aku telah menampakkan diri itu pada Abraham, Isyak dan Yakub sebagai Allah yang Mahakuasa tetapi dengan nama namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini bagaimana Ibu menerimakannya? Silakan, Bu. Ya, jadi Tadi uh, udah aku... udah udah udah udah kasih tahu nih namanya. Tapi kok dibilang belum menyatakan diri maksudnya apa? Kan udah sudah pada berarti di sini permasalahannya bukan nama, Bu. Tetapi ada di pernyataan sebenarnya, pernyataan diri Oh, namaku. Nah, jadi peristiwanya ini memang ditulisnya di Exodus 6 tetapi peristiwanya itu itu sebelum uh, sebelum Exodus 3:15. jadi Exodus 315 itu uh, uh, diberitahukannya nanti setelah Exodus uh, 6 verse 2 jadi uh, begitu kronologinya jadi duluan duluan Exodus six verse three daripada Exodus 3:15. Jadi Exodus hmm. 3:15 itu kejadiannya setelah ya. Hmm. Setelah itu. Jadi waktu Exodus six verse 3 itu Allah belum bertemu dengan Musa. Allah belum bertemu dengan Musa di Gunung Sinai yang memberikan dua loh batu itu, yang memperkenalkan hmm. Jadi peristiwanya seperti itu. Nah, jadi uh, Exodus 3 15 itu uh, nanti setelah keluaran 6 ayat 2 itu baru peristiwanya baru terjadi Makanya hmm. Exodus 3, ini dikatakan namaku YHWH dia belum menyatakan diri hmm. ya, Jadi uh, ada, ada waktunya karena kalau kalau bagaimana saya menerjemahkan ini, tapi saya, nanti setelah saya ini ya, saya cepat aja ketika dia menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya saat itu memang betul nama dari namanya itu kan artinya meaning dari namanya itu tidak diketahui dalam artian pada saat Abraham itu kan perjumpaan pribadi, Ishak itu kan perjumpaan pribadi Yakub kan perjumpaan pribadi ya kan? tetapi betul-betul dia menyatakan namanya itu di hadapan bangsa Israel dan itu dinyatakan oleh Musa, begitulah saya melihat oh, maksud dari ayat ini, tapi yang saya bingungnya itu begini, ibu, ibu ini kan dari Kristen, ya mau dari Mazhab yang SSY ataupun apapun itu, itu kita kesampingkan dulu lah Artinya kita punya satu narasi yang yang yang apa ya, kita punya satu narasi yang sama gitu ya, dari kejadian sampai maleaki. Nah, sementara yang saya lihat Ibu, di, di dalam agama Islam, itu ada beberapa narasi yang berbeda. Bagaimana Ibu bisa mendamaikan diri dengan ini, contohnya seperti ini. Contohnya, di dalam agama kita, agama kita atau agama ibu yang dulu yang hampir dikorbankan itu adalah Ishak, ya kan? nah tentu ini bagi kami itu ada meaning meaning tersendiri ada artinya kalau Ishak itu yang dikorbankan nah sementara di dalam agama islam itu misalnya itu yang lebih diterima oleh umat muslim sekarang itu adalah ismail di dalam pemahaman ibu yang sekarang Apakah Ibu tetap mempercayai Ismail yang dikorbankan atau eh sorry, tetap percaya bahwa Ishak yang dikorbankan atau Ismail? Yang mana Ibu? Dan bagaimana Ibu mendamaikan dua ini? Silahkan. Ya, ya. Jadi begini. Hmm. Ketika kita uh, jadi saya ya, saya tidak mengatakan hmm. kita. Ketika saya uh, uh, mencoba untuk percaya bahwa pencipta langit dan bumi itu hanyalah satu ya maka hmm. uh, saya mempercayai bahwa Allah ini uh, dia satu-satunya Allah yang benar seperti 17 hmm. saya tiga maka uh, saya menerima Islam sebagai agama yang saya percayai. Hmm. Nah, ketika hmm. itu tentang Allah ya hmm. karena Allah Memang tidak ada di dalam Torah bahasa Ibrani. Memang tidak ada Allah, nah, jadi itu karena saya me, me, menerima uh, Islam seperti itu. Hmm. nah Jadi, ketika saya berdebat dulu uh, dengan uh, sosok yang bernama Erik, ya, dia hmm. memang mengatakan bahwa dia secara jujur memang uh, Al-Quran ini berdiri sendiri, walaupun tanpa PL itu bukan masalah ya, jadi hmm. bukan masalah bila tanpa pl ya jadi uh, uh, islam ini agama yang mandiri tanpa pl pun tidak masalah uh, jadi dia hanya uh, alquran hanya menyebutkan bahwa dulu pada zaman dahulu memang pernah turun kepada nabi musa uh, uh, apa wahyu oh. atau ilham atau Uh, utusan yang dipakai oleh uh, Tuhan yang benar, Nah, hmm. sehingga dari situ uh, saya bertanya-tanya mengenai uh, Ishak dan Ismail juga. Hmm. Dari Islam ini memang uh, menarasikan bahwa uh, ketika uh, Allah itu meminta meminta anaknya dikurbankan, ini kan tertulisnya anaknya masih satu, baru satu tunggal ya. ya Kalau anaknya baru satu Berarti yang keluar duluan siapa? Ismail kan? Nah, ya. Kalau dinarasikan Anaknya baru satu Tapi minta dikorbankan Kalau misalnya Yang betul itu adalah Ishak yang dikorbankan Berarti anaknya sudah ada dua dong Ya kan? Hmm. Nah, anaknya sudah ada dua berarti dikorbankan salah satunya juga nggak masalah karena sudah ada dua. Tetapi kalau e, kita berlogika bahwa anaknya masih satu, ya Tuhan kan ngetes, Tuhan kan hmm. ngetes imannya Abraham nih sampai di mana. Nah Betul. itu memang benar. berarti anaknya yang masih satu itu baru minta dikorbankan lah. Si Isaknya belum keluar kan begitu. Nah hmm. jadi alasan kenapa mempercayai bahwa Ismail yang dikorbankan itu seperti itu, anaknya baru satu, tapi dites gitu, kalau yang diminta si Ishak, nah berarti anaknya udah dua, orang Ishak keluar belakangan, kan gitu jadi kalau hmm. anaknya udah dua dikorbankan si Ishak ya nggak apa-apa masih ada Ismail kok kan begitu, nah jadi itu pengetesan gagal gitu nah kenapa? Okay. karena Ismail Islam ini meluruskan begitu meluruskan hmm. sesuatu yang uh, apa uh, tidak uh, apa tidak benar di masa lampau. Cerita ceritanya itu yang tidak benar diluruskan oleh Al Qur'an kan gitu. Okay. Nah jadi penurusannya seperti itu Bang Giga. Ya. Oke, okay. ya. itu itu saya terima. Maka di sini ibu mau berlogika ya kan? Coba coba kita ambil dari logika ya. Ini saya, saya akan memasukkan beberapa narasi-narasi dari Alkitab ibu ya. Jadi pada saat itu uh, Sarah ini kan tidak bisa punya anak. Iya betul gitu ya kan? Sudah. Dia sudah tua dan dan saat itu dia pun sebenarnya ketika diberitahu itu diberitahu kelihatannya ada beberapa kali ya. Dan Sarah ini sebenarnya tidak percaya masa sih aku udah tua gini aku bisa punya anak dan karena bermula dari ketidakpercayaannya itu kalau sekarang kan mungkin gampang ya Bu ya kita mungkin collab uh, atau mungkin ada bisa ada bay tabung dan seterusnya kalau dulu kan tidak bisa seperti itu maka satu-satunya cara untuk mencurangi adalah dia meminta Abraham untuk menikah dengan hambanya, yaitu si Hagar, ini karena dalam pikirannya, jika Hagar melahirkan satu anak, anak itu akan menjadi uh, anaknya Abraham juga. Nah, sementara bukan itu yang Tuhan janjikan. Karena itu, kalau bagi saya, ya coba, kalau kita berpikiran bahwa ya tidak masuk akal jika Ismail yang dikorbankan karena kalau Ismail ini kan ya Ismail mati tinggal besok bikin lagi disitu tidak ada tidak ada pen percobaan yang full gitu loh percobaannya setengah-setengah justru masuk akal kalau Ismail, oh sorry, Ishak yang dikorbankan karena Ishak ini kan keluar dari perjanjian Allah kalau Isak ini mati, artinya kan perjanjian ini gagal, iya kan? Nah, coba ibu jelaskan, mungkin kalau kalau setau ibu aja, saya nggak akan maksain kok. Tapi itu alur logika dari saya. Silakan bu. ya Iya, um, dan juga boleh saja mengarangsikan seperti itu bahwa apa? Um, perjanjian dengan Ishak memang, kalau di Kristen kan memang uh, perjanjian dari keturunan Sarah yang di yang masuk okay. dalam dan Allah dan Mingguan. Allah Betul. itu saya ingat uh, ayatnya di kejadian 7 ayat 17, ayat 7 dan seterusnya, dan seterusnya. nah itu jadi uh, memang berbeda perspektifnya karena karena uh, karena alasan itu tadi, hmm. pengetesan, pengetesan iman Abraham itu ketika anaknya dia baru satu. Nah, kalau anaknya dia baru satu, berarti logikanya yang keluar duluan kan Ismail. Berarti hmm. mengurangkannya pada saat dia anaknya masih satu. Ya, hmm. gitu. Jadi uh, ada, uh, apa, ada pandangan yang berbeda di situ memang. Tapi okay, ini bisa disatukan karena memang berbeda ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Saya, saya terima, saya nggak akan maksa. Islam ya, dan kita memang berbeda. Jadi, jadi itulah perbedaannya begitu. Jadi hmm. kalau bertanya mengenai iman, iman Islam, ya itu jawabannya seperti itu. Karena tes hmm. uh, kepada Iman Abraham itu ketika dia anaknya masih satu. Uh, maaf di sini ajan ya saya harus mute dulu. Oke, nah, sedikit ya. Jadi gini, ya bang bang Giga ya. Hmm. Oh ya, jadi gini, kalau menurut Kristen ya, dapat apa lah? Itu kan? saya terima, saya ya, terima. Terima. Jadi, jadi gini, apa -apa. jadi dalam Kristen itu atau Yahudi mungkin perjanjiannya, hmm. karena Ishak gitu. Tapi kalau dalam versi Islam, putra dua-duanya itu perjanjian semua. Hmm. Maksudnya apa? Dari keturunan Abraham ini perjanjian semua. Kalau masalah Nabi putusan dari Ishak ini untuk untuk Israel saja. Hmm. Nah, makanya Nabi terlahirkan dalam Islam itu untuk Israel kan Nabi Isa atau Yesus. Betul. Gitu makanya Yesus sendiri mengatakan untuk Israel saja. Sedangkan perjanjian untuk Ismail, dekatilah anakmu Hagar dari kamu akan kujadikan bangsa yang besar, itu maksudnya apa? Makna itu dia hanya nanti akan diutus bukan untuk satu bangsa gitu. Hmm. Tapi seluruh dunia. Hmm. Nah, terus makanya ada kata-kata gini nih gini. Ini yang saya pahami, bangsa yang dulu uh, tinggi direndahkan. Siapa itu? Israel Israel itu mulai dari zaman uh, Ishak sampai Yesus itu masih tinggi Tapi karena dia menolak nabi-nabi Bahkan Yesus terakhir ditolak Maka direndahkan Kenapa direndahkan? Karena Allah tidak akan mutus lagi nabi untuk mereka Lalu bangsa yang dulunya rendah Ditinggikan Yaitu di luar Israel Yaitu Arab Arab itu dulunya rendah Ketika Allah tidak mengutus nabi. Makanya mereka penyembah berhala. Hmm. Nah, zaman itu Israel masih tinggi. Karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Hmm. Nah, sehingga dua-duanya dalam Islam perjanjian. Yang dari hmm. Ishak untuk Israel saja. Dari Ismail untuk seluruh bangsa. Itu hmm. dalam versi Islam gitu Bang Giga. silakan. Ya, ya itu makanya saya bilang Ustaz. Ini gak apa-apa kita... Sharing-sharing supaya sharing, nambah-nambah ini kan nambah-nambah perspektif kenapa teman-teman Muslim bisa berpikiran seperti itu. Hmm. Tetapi tentunya Ibu Indriyati ini kan tadinya kan dari Kristen ya kan? hmm. Saya pengen tahu aja jalan pikirannya bagaimana mendamaikan dua ini gitu loh. Karena ini kan jadi jadi perdebatan abadi lah ya. Siapa yang dikorbankan hampir dikorbankan mungkin kurang lebih kayak gitu. Ini udah pagi Pak Ustad, mungkin saya pamit dulu Ibu Iriati, ya. Ya, selamat malam. Kalau, tunggu dulu, tunggu dulu. Ah, hmm. saya suka lo dialog sama Bang Giga. Kita udah dua kali dengan santai kayak gini. Nah, ya. jadi saya harap untuk kedepannya nanti seringlah datang ke sini kita dialog kayak gini. Biar apa? Orang yang mendengar itu ada ilmu gitu loh, bukan hmm. hanya ngotot-ngototan gitu. ya. Ada <laughs> gitu, maksudnya ada masalahnya kita ngotot-ngototan, iya. ya kan? Makanya tadi saya bilang ke ke Pak ke Ustadz ya, kemarin saya ngotot-ngototan juga. Dengan siapa ya kemarin ya? Dengan Ustadz Alif kayaknya. Nah itu nggak iya. apa-apa kita ngotot-ngototan. Karena memang masanya iya, memang iya. ada di situ. Ya, kan Ibu Indriati ada juga. Nanti iya. mungkin besok saya bertamu ke sini juga, Bu. Nah ada masalahnya kita ngotot-ngototan, iya, iya, iya. ya kan? Karena memang... Tidak bisa, memang ada masanya kita fight gitu loh. Kita fight argumen kita karena kemarin saya bilang ke Pak Abi, gini: Pak Abi lihat di depan itu ada apel ya. Kita melihat obyek-objek yang sama, menurut ustadz, uh, apel ini busuk, tapi menurut saya baik. Nah, disinilah bagaimana kita mengetahui itu. Kita gak bisa bilang, "Oh, ini kembali ke iman masing-masing, gak bisa." Karena cuman ada satu fakta, bener kan? apel ini baik atau apel ini rusak. Nah, marilah kita coba. Jangan kita jangan takut untuk mencobai. Tapi tadi saya katakan ke Ibu Indriati ya saya nggak setuju dengan beberapa perbuatan teman-teman itu. Ya kadang-kadang terus terang aja ya. Saya di sini pun saya nggak ada channel. Saya juga nggak makan dari uh, sini gitu loh. Tapi kadang-kadang tuh ada teman-teman yang mungkin terlalu ingin memenangkan perdebatan di depan viewernya itu sampai mengeluarkan fitnahan-fitnahan. Nah itu menurut saya udah udah kelewatan batas. Dan tadi itu dilakukan oleh kores. Itu saya tidak tidak suka cara-cara seperti itu. Ya berbicara bahwa teman kami itu tidur dengan laki-laki hanya untuk karena viewernya yang nonton. Menurut saya itu nggak elok lah tidak elok. Nah, kalau malam manusia ini bang, mulai jam 12 sampai ya. subuh itu saya di sini. Ya. Kalau abang malah, mau, tadi saya di saya di, di ke sini. Kalau gitu kores masuk, saya langsung out karena nah. saya tahu bukan apa pak. Begini pak, saya, saya nggak apa. apa Kalau mau begini loh, kayak tadi Ismail sama Isa kan, itu kan kita ngotot, benar kan? Karena kan hanya ada satu kebenaran, nggak apa-apa. Ayo ayo ayo kita fight gitu loh. Tapi ketika udah bawa narasi-narasi yang terlalu terlalu gimana gitu kelihatannya udah nggak elok lah kita diskusi kayak gitu udah kayak diskusi kampung ya kan ya kan diskusi di pasar gitu kan debat cuman untuk debat kusir nggak kayaknya nggak nggak bakal ada ujungnya gitu ya itu cuman-cuman satu kekesalan saya aja sih mengenai tadi oke nggak apa-apa kalau eh, gitu Pak Ustadz saya ya, ambil, uh, uh, dulu hmm. ya dengan Ibu Indriati saya uh, coba dulu ya nanti iya. ya, bang, kita ada Bang. nanti jangan segan-segan ya, ya. datang kemari ya ya cuman kalau ya. di beberapa itu saya mungkin keras argumennya mohon dimaklumi ya, ya, ya, ya. karena memang oh, masanya memang ya. seperti itu ya ya ya hmm. oke okay, okay. terima, terima kasih selarang ya okay, selamat ya. pagi bang, Selain Selain bang. Pagi. Hmm. Ya. oke sekarang saya mau debat dengan Mbak Yu Indri. Hah? Ya, silakan. <laughs> Oke, okay, untuk uh, Mbak Yu live juga? Enggak, enggak. Oh, enggak. Ya, untuk para netizen, eh, para DLC, terima kasih atas kehadirannya. Habis ini kalau saya punya sempat Ya, nanti akan saya isi kajiannya ke kuliah subuh, tapi istirahat dulu sebentar. Ya, uh, saya mewakili JCC uh, mohon pamit dulu live nya ya. Mungkin ini Pak Dejul Bang Handi mungkin takutnya live juga. Kami mengucapkan terima kasih. Malam-malam ya. masih melek ya, hmm. masih buka mata untuk. Mendengarkan juga ya. Tidak tidur. Ya. Kami mengucapkan terima kasih. Dukung terus channel-channel Muslim. Agar dakwah kita bisa didengar banyak masyarakat. Gitu ya. Baiklah, kita akhiri dengan Kafaratul Majelis. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Menambah keilmuan keimanan kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik akhirul kalam summa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Bang Zul monitor